Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita mendapatkan kabar yang sangat bahagia Dan ini pun kabar yang sangat membanggakan ya untuk warga Konoha Alhamdulillah Single baru Bunda Lesti Sekali seumur hidup sudah tembus di angka 20 juta viewers Alhamdulillah, Masya Allah banget ya Patut bersyukur banget Dukungan memang terbukti luar biasa dari orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus kepada karya-karya idola kita ini luar biasa, sudah tembus di angka 20 juta kali ditonton Masya Allah, Alhamdulillah mudah-mudahan terus biar bisa nyalip KDI ya yang 50 juta kita terus streaming mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid, terus dukung karya-karya terbaik idola kita kemudian persahabat, sore hari ini pun kita mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari Papa Bilar Papa Bilar mengunggah video terbaru di akun Instagram pribadinya Momen spesial yang sangat membuat kita tentunya gemes kepada BBL Ternyata BBL ini pintar banget merespon Papa Bilar Ini luar biasa, kita lihat persahabat ya Saat Papa Bilar Pura-pura menangis, eh tentunya BBL malah ikut nangis juga Masya Allah, anak pinter, anak yang sangat cerdas Kebanggaan banget ya untuk banyak orang, Masya Allah Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Sangat memahami kesedihan papahnya hari ini, anak gua Kira-kira ada yang tahu kenapa gua sedih hari ini? Wow, Masya Allah banget ya Ikutan sedih BBL saat melihat papa kesayangannya menangis persahabat ya ini sih luar biasa kita lihat juga di kolom komentar tentu banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram. Star Voting Tim mengatakan bersahabat di kalimat komentar, efek dicengin iparnya papapnya atau uaknya sendiri nih Abang L ikutan merasakan yang papapnya rasakan, aduh Masya Allah banget. Ada juga tanggapan komentar berikutnya dari akun Apartemen Bintaro buat Dede, disitu mengatakan Masya Allah Abang L kok gemes, sini kos aja sama onti gratis, katanya tuh Masya Allah saking lucu dan mengemaskan ya. Bayi yang pintar, bayi yang sangat cerdas pintar banget berespon Persahabatnya, itulah Abang L Kebanggaan dan pastinya penyemangat untuk warga Konoha semuanya Kemudian persahabat simak juga di unggahan Inggrisnya Papa Bilar Yang beri post kembali postingan dari A.A. Benny Mulyana Sofian Kali ini postingan Wak Benny, Waknya Abang L Ini persahabatnya langsung direspon oleh Papa Bilar tuh ada sebuah kalimat hmm, dari Papa Bilar untuk postingannya Wak Beni. Ternyata kita lihat juga persahabat, selain Wak Beni ternyata Reddy pun ikut ceng-cengin Papa Bilar nih persahabat. Ya, coba perhatikan di unggahan Papa Bilar selanjutnya, beri post kembali postingannya Reddy. Nggak lihat Rizky Bilar katanya itu. Masya Allah, untuk urusan ini kalian bisa kompak gitu ya, kata Papa Bilar. Bisa-bisanya abang ipar sama ada ipar gua kompak ngecengin gua. Aduh, masya Allah banget ya, ternyata kompak banget nih. Ready dan AAB ini itu ngecenginnya Papa Bilar, gara-gara Liverpool kalah kembali melawan Manchester United ini sih kompak banget ya Masya Allah mudah-mudahan keluarga besar selalu diberikan kesehatan selalu bahagia terus ya dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kemudian juga persahabat perhatikan diunggahan Indosiar setengah jam yang lalu nih mengunggah video salah satu peserta dari D Alima. momen semalam saat day free dia Menyanyikan sebuah lagu pandangan pertama tertuju dengan Bunda Lesti. Masya Allah, Bunda Lesti pun persahabatnya dibikin tuh oleh penampilan free semalam. Dan pastinya momen ini pun persahabatnya tentu membuat Baby L dan Papa binar cemburu. Aduh, Masya Allah banget ya. Ini sih kebahagiaan yang tentunya kita dapatkan juga. Momen semalam seru banget. Mudah-mudahan idola kita selalu tampil profesional, dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Kemudian, disimak juga nih persahabat postingan foto cute ambang L yang semakin lucu dan menggemaskan. Baby L memang luar biasa. Anak yang cerdas, anak soleh, anak kebanggaan dari Lesti dan Bilar ini sih kebahagiaan banget nih untuk warga Konoha. BBL selalu ditunggu penampilannya, masya Allah, banget ya. Dan kita lihat juga persahabat yang mau ini, ditambah tentunya momen spesial yang kita dapatkan di acara ultah anaknya Kak Tia. Ya. BBL ini tiba-tiba jambak atau menarik wig persahabat ya temennya, kita lihat tuh BBL, emang kelakuannya ada aja yang bikin kita ngakak persahabat, Masya Allah Abang El main tarik aja tuiknya gemes banget tapi BBL emang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang, ada aja kelakuan Abang Fatih ini sepertinya nurun ke bapaknya nih persahabat ya Karena Papa Bilar juga ini sering jahil Aduh Masya Allah Pokoknya bahagia hari ini Sehari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Yang disuguhkan langsung oleh idola kita Dan jangan lupa juga untuk mensupport Channel Leslar Entertainment persahabat ya, karena vlog terbaru sudah di-up, yuk sama-sama kita dukung dan support yang terbaik. Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar gembira berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.